Turing Bubble Keren, keren, keren Wuh. Asik <tuk> Jangan lupa di subscribe S Apa? Subscribe, Sub like, Sub comment, like, comment like, like, comment, and subscribe guys Yo, guys, GGG Channel Intro <tuk> Kakak ayo ada kakak cikar Cih... ayo asik kak, Cih... why, why, Cih... ayo kakak kamu bisa awal ayo tuh supporternya suporternya suporternya Teman-teman ada peserta terakhir, baru di hampir kita tinggalkan satu jam Iya Gimana kakak? Alhamdulillah setelah mengisi amunisi coklat Akhirnya sampai juga? Nah, akhirnya sampai juga akhirnya kami juga ya, Kira ya, sampai, ya, ya. Ini ya. kan? ke Oh, pos kompat udah gitu? gak ada lagi kamu bisa kakak? Bisa. Yes, yes. <laughs> dapat mendali kakak? alhamdulillah mendali mas ya, <laughs> ya gitu. kakak gimana rasanya setelah melihat tim Rekannya? kita Iya. Oh, sangat berjuang Perjuangannya lumayan jadi sempat tidur nih, ya, walaupun terceok-ceok. Oh. <laughs> uh, Tetap semangat, keren-keren-keren. Mencari keren, keren. Oh, gitu. apa? Oh. Mencari apa sih bang? Namanya? Mencari madu. Bukan mencari wangsit? Ya <laughs> nah, itu dia, mencari wangsit tadi sebenarnya. Oh, yang dapat? <laughs> mencari wangsit yang dapat apa? Yang dapat wangsit. Oh, <laughs> saya kira wayang. Ini <laughs> ceritanya. Siapa yang nama tadi tuh kakak satu itu? Ah oh, ini Tini. Ya kakak Tini yang ya. menyusul atau kakak Tini yang menyusul. Oh jangan. Dan jadul. menemani saya untuk ke atas. Saling. Saling support ya. Iya. Saling, saling dukung. Support. Saling dukung apa saling dorong. Saling, saling dorong. Nah, namanya jadi orang merah. jadi panda. Baik Anda ini nah, kita kasih kue. Ya. Terima Dapat rewardnya itu. Ya, tak, ini berhasil sampai ini. menyusut Kakak gimana rasanya kakak? Aduh lumayan Lumayan apa? Hmm, seperti apa? Airman Airman <tuk> ya. Airwoman oh, Airwoman <tuk> Airwoman bukan Airman ya Iya benar-benar hmm. Lupa aku Airwoman Iya maaf lah Nikmatnya kalau naik ke atas naik, naik bukit ini memang susah Tapi di atasnya tuh bahagia kan? paling bahagia pemandangannya hmm. apalagi bahagia malam yang... sama malam pertama. Hmm. Wajib -wajib olah pertama boleh pertama tidak yang, dia yang berbeda bagian. beda loh dibalik <tuh> kesusah <tuh> di susahan ke susah payah ada keindahan kakak atur nafas dulu ya kakaknya. aku kasihan kakak <tuh> kakaknya bukan nafasnya buka berkali-kali mengatur nafas dari bawah <tuh> Kenapa kan, <tuk> <Sudah teratur> lagi, <gifat> saling Gimana melihat keberhasilan rekan? Senang sekali, tak <tuk> bosen lah. Karena ini, loh, gimana kakak bersyukur? Alhamdulillah, bersyukur eh, ya. Dia kayak gitu, makanya kita biarin dia istirahat dulu. Oh. Tadi Udah tahu udah tiga kali soalnya. Oh. Kalau jaraknya saat seandainya jaraknya nih antara dari Sungai oh. sampai ke Pangkal Pinang, berarti temannya Tunggalan ditinggal di di di tunggal, di Sungai Liat. Koh, kita lanjut ke Pangkal Pinang kayak gitu. Iya, pertengahan dia berarti. Pertengahan antara pengkajian. Antara antara dua kemungkinan ya kakak ya, kasihan sama teman atau jahat situnya ya kakak ya. Iya antara dua. <laughs> kakak gimana kakak? Lihat rekannya sendiri akhirnya sampai di puncak. Dia emang semangat. Kasih poin deh, kasih poin deh. Poinnya delapan. Delapan. Kalau terakhir dia, kalau terus itu yang ke apa? berapa ya? berapa Kakak, kalau nilai 100 itu penjaga sini kakak. Okay. <laughs> <laughs> ah, kembali berkonten Ria dia. <laughs> ah, ya, live, live. live ya? Oh gitu. Masuk ke TV mana kakak? Ini masuk ke TV apa ya? Ini mm -hmm. baru mau di. Jangan berita kriminal ya kakak ya. ada.. segerombolan segerombolan gitulah bahasanya tolong dong kakak segerombolan kata dasarnya apa tuh kakak? ini liputan meliput ya liputan oh. meliput oh, iya bener aduh dulu awan simfoni awan ya awan awanet deh Tadi tim sedang dikemas akan turun dari Bukit Pinter dan semuanya lagi bercet-siap. Siap turun? Siap! Semangat, semangat, siap turun, siap siap, siap, siap, semangat, semangat! Siap turun kakak? Siap turun, siap, siap, siap semangat! Hati ini siap, siap kakak. Siap, kakak ini the winner hari ini. Siap turun? Ya, yeah. siap turun. Mana sih karena apa ya? Oh itu, gimana kakak? Hari ini berapa peringkat kedua? Alhamdulillah. Ya yeah. turun ya. Kita turun. Siap kakak. Siap tempur. Siap tempur. Kakak. Iya. Punya siapa? Nggak, nggak nggak ada apa nama Ketika. Uh, Ketika. <laughs> nggak ada nggak ada perang rumah tangga lagi sama kakak Erwin nggak, nggak. itu biasa nggak nggak lagi ya? itu biasa itu. <tuk> tidak ada, <tuk> ada dendam sama sekali ya, tidak ada tidak ya. malah kita pengen lagi kan kita tunggu undangannya ya Saka RW kita tunggu undangan ya yes. hmm. kasih, Mau request masakan apa Kakak? Review. Kenapa? <laughs> Kenapa? Review masakannya Iya Review Kita request sudah nanti hmm. Checklist masakannya Mama Nia Checklist Mama Hah? Masakan Mama Nia Mama Nia Promo dong, promo dong Oh jangan nanti Kenapa sih kalau di promo sekarang Oh gitu Oh, baru mau promoin siapa atau dapat orderan kita dapat ujungnya gitu <laughs> biasa jual marketing hati hmm. hati ya pesawatnya nunggu dibawa ah uh, ngantuk aduh Erwin digelinding deh. <guluh> <guluh> Sip, sip. jangan lupa kakak sampahnya kakak. Ya. Ini sampahnya kita bawa lagi ke bawah ya. sebagai bentuk kepedulian kita terhadap ya. kebersihan lingkungan. Sekali lagi dimitin buat kamu-kamu yang bawa makanan, Siap. minuman ke atas bukit ini untuk membawa sampahnya pulang kembali, ya. Jangan menyemak-nyemak. Nyemak-nyemak, yes. bahas kata dasarnya apa kakak? Yang baju biru uh, sampah, salah satu sampah. Hei, sip. sip. Ayo kakak, kita turun kakak. Usahlah kita udah nunggu. <laughs> ya, yes, Spradi. Jadi buat anda semuanya uh, yang mendaki Bukit Pinter, jangan lupa untuk uh, menjaga kebersihan. Nih, contohnya salah satu. Siapapun anda yang telah mendaki dan meninggalkan jejak berupa minuman-minuman ini, ini kemasannya. Mohon ya, kebetulan anda. Kita cintai lingkungan setidaknya kita peduli akan kebersihan lingkungan kita pun kita berada kita harus tetap jaga jadi buat anda semuanya spreade jangan lupa yang membawa makanan minuman yang ada kemasan entah itu plastik ataupun botol dan sejenisnya untuk dapat di bawah pulang atau dibuang di tempat yang telah disediakan jangan meninggalkan jejak gitu ya jejak kaki nggak apa-apa, itu ya dan jangan pernah mengambil benda apapun, entah itu tanaman, entah apapun itu jenisnya, cukup ambil dokumentasi saja, foto ataupun video. Ya, dari Bukit Minter, Kampung Dul, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, kita tim Touring Bubble dan Pablo Bulpanka. Terima kasih. Dan sampai jumpa Dia sudah berhasil Aku pasti berhasil Nah, sekarang kita jalan turun Aku tidak kelelakaan karena jalannya turun nah, karena aku manurun bukan tobing <tuk> <tuk> Terus keren kata Siap, kita sudah menuruni pos 4 dan 3 so,